Salam sejahtera. Isi kandungan dalam video ni adalah berdasarkan kepada buku Jom Coding untuk Science Computer Tingkatan 4 dan 5 yang ditulis oleh Inane Che. Install Zem and Notepad++. Sebelum kita memulakan pengaturcaraan untuk unit 1 hingga unit 4 bagi kursus Jom Coding ni, kita memerlukan aplikasi Zem dan Notepad++. Jadi dalam video ini saya akan tunjukkan cara untuk download dan install XAMS Server serta software yang dinamakan sebagai Notepad++ Untuk download Notepad++ Buka satu browser Masuk ke dalam Google dan type Notepad++ Tekan Download Notepad++ Okay. terdapat banyak version dia pilih salah satu version dan tekan download scroll ke down scroll ke bawah pilih package yang hendak di download contohnya installer tunggu download habis buka file berkenaan tekan dua kali ataupun double klik file berkenaan. pastu tekan pilih bahasa English, tekan butang next, tekan I agree, simpan di directory ataupun destinasi folder yang betul, tekan next tekan create shortcut on desktop dan tekan butang install ini adalah program untuk notepad++ boleh tekan run boleh tick run dan tekan butang finish untuk tengok interface notepad++ okay, ini bahagian uh, pemasangan aplikasi notepad++ bagi pemasangan aplikasi XAMM, masuk ke Google. Type XAMM Download. Pilih ApacheFriends.org. Tekan butang XAMM. Lepas tu, pilih Windows. Dan pilih mana-mana version yang boleh digunakan dia ada version 7.233 ataupun 321 ataupun 49 mana-mana sahaja download lepas tu tekan save file dan tunggu download hingga habis Buka folder Cari fail tersebut dalam download folder Double click Continue with installation tekan yes Tekan yes Bastu, tekan butang next. Tekan next di sini. Jangan tukar tempat dia ataupun directory dia. Tekan butang next. Tekan lagi butang next. Ini terpulang bergantung. Kalau nak tick, ataupun boleh, atau tidak mau tick pun boleh. Balik kepada dialog setup, tekan butang next dan tunggu pemasangan aplikasi ZAP. Biar public network di sini diterima, tekan allow access. Anda akan nampak paparan control panel ZEM selepas tekan butang finish Itu sahaja untuk video pemasangan SAM dan Profit Plus Plus Selamat mencuba